Halo semua, kali ini saya dan tim akan melakukan perjalanan menuju Karimun Jawa Sebuah pulau yang terletak di Laut Jawa Utara Jepara, Jawa Tengah Jadi ceritanya kami mendapat referensi dari teman kami di Karimun Jawa untuk melakukan penyelaman di sana Jalanan dimulai dari Jakarta menuju kudus menggunakan bis Lalu dilanjutkan menggunakan minibus menuju pantai Kartini Jepara Dari dermaga pantai Kartini, langsung menyeberang menuju pulau Karimun Jawa menggunakan kapal feri KMC Ginjay. Jarak tempuh perjalanan ini memakan waktu sekitar setengah sampai 4 jam setengah, bergantung dari angin dan arus air saat itu. Untungnya cuaca hari ini cukup cerah dan bersahabat, sehingga kapal feri kami bisa berlayar sesuai jadwal. Oh iya, cuaca dan kondisi Laut Karimun Jawa bisa menjadi sangat ekstrim saat musim hujan sehingga tak jarang wisatawan yang menunju ke sini bisa terjebak tak bisa menyeberang karena cuaca buruk dan ombak tinggi situasi seperti ini bisa terjadi sampai beberapa hari loh sampainya di pulau kami langsung dijemput oleh warga lokal dan diantar menuju dive center untuk menyiapkan beberapa peralatan yang tidak kami bawa sendiri sekaligus mengupdate situasi cuaca juga harus bawah laut di titik selam tujuan nanti apakah aman untuk diselami atau justru sedang berbahaya akhirnya dengan kapal wisata ini kami berangkat menuju lokasi penyelaman cuaca hari ini cerah dan semoga tidak berarus di bawah sana namun memang jika tak berarus, biasanya air agak sedikit keruh, sehingga jarak pandang terbatas. Oke, okay, penyelaman dimulai. Entah kenapa saya selalu merasakan adrenalin yang kuat saat badan mulai tenggelam. Atau dengan kata lain, nyali saya agak ciut. Visibility kali ini ternyata kurang baik, airnya keruh, karena menurut pemandu selam kami, semalam sempat turun hujan. Kami turun sampai kedalaman 10 meter, dan kontur dasar laut di titik ini berupa slope, yaitu dasarnya miring semakin jauh semakin dalam, dan kami terus bergerak mengikuti kontur slope tersebut. Tak lama kemudian, samar-samar bayangan badan kapal mulai terlihat. Aura mistis mulai muncul. Kami bergerak perlahan seolah jangan sampai membangunkan kapal yang sedang terlelap dalam tidur panjang ini. Namun sayang, jarak pandang yang pendek karena keruh menghalangi bentuk pegahnya kapal ini. Ah, ternyata kapal ini sangat besar. Terlihat dari bentuk lambungnya yang masih utuh. Walaupun sayang, di beberapa bagian sudah banyak yang runtuh karena korosi. Tapi tiang-tiangnya masih terlihat jelas, dan masih ada bentuk berupa bongkahan-bongkahan besi -bongkahan besar dengan celah-celah kecil, bekas patahan, patahan bagian kapal. Saya yakin kapal ini dulunya sangat gagah perkasa terlihat dari sisa dek yang masih terlihat bentuknya ini. Tapi bersyukurnya kapal ini sekarang sudah menjadi rumah dan dipenuhi oleh para penghuni. Berupa biota laut seperti ikan dan anemon-anemon yang menempel di dinding-dinding besi kapal ini. Ya, artinya bangkai kapal ini memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan para penghuni laut di sini hingga keseimbangan ekosistem bisa tetap terjaga Tak ada yang mengetahui pasti kapan kapal ini tenggelam namun menurut cerita warga sekitar kapal ini tenggelam sekitar tahun 1960-an Kapal ini merupakan kapal kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia yang bertugas mengangkut batu bara. Kabarnya, kapal ini hendak bersandar, namun belum sampai pelabuhan. Indonesia sudah tumbuh haram waktu ke cuaca buruk. Selain kapal Indonor, kami juga sempat menyelami lokasi tenggelamnya kapal finisi, kapal kayu di spot yang berbeda. Namun kami tidak terlalu banyak mengeksplor kapal ini, karena masih agak-agak serem ketika diceritakan oleh pemandu selam kami jika di kapal ini seminggu yang lalu ada penyelam yang meninggal karena tersangkut bagian kapal ketika berusaha mencari baling-baling kapal ini.